in our universe ah, yes. what the mati saya ayah ya, akan menuju ke tempat kamu dengan kekuatan bela. Oh, yang surti pangi sedang lari masih oh. lo. Tapi, tapi sih kenyang. Makanan bedek. Makanan bedek, kadang-kadang. Tu, karo pada rumah, rumah paling terjauh di dunia <laughs> tuh, <ini." laughs> tuh. Wow, Hai. tuh tahu ngomah ini nggak berkapak nah. tuh? Gitu. Oh, maiketone, di mana? Jauh, jauh gak sih tuh? Eh. eh. Ikan acara for step, eh, coba baut ya, oke. Oke, oke, oh marah, udah gede, gede, Oke, eh, kita ada, mulai. ada, ada, ada, ada, ada mar, Ini celana kotoran, kotoran. Ini Halo, saya kasih untuk semua, kasih untuk... Silakan Aduh. <laughs> <laughs> e, <laughs> e, e, e. e, <laughs> tidak bisa meledak. Ini e, e, e, e, e. lumayan jalan. sih. E, oh, ah, gitu Ayo, pokoknya si menyakitkan sengerranang lagi. Nih tuh. Si <laughs> penipuan eh, eh. Bro. Hey, adik jen, ah. menyakitkan apa ade? Oh, ada ini no. eh, <laughs> nih coba aja nih, apa nih Men nih berduwur, men Mau Ayo, ah, segenap besu! Ada yang lain, besu! Kita coba pelat! <laughs> Ada <laughs> <laughs> Oh, murni alu! dong besu! Ada besu! Ada yang lain, segenap besu! jadi yang lain, besu! yang Terbuang aja dulu. Eh, adik andu, eh. <laughs> <Jelas, jelas. laughs> nah, keluar Ayo darah eh, <Tuh> kecil, eh? saya kena, eh larva, <tik> <tik> Hei, dan nung no, hilang nung oh, madu madu ini waktu sialan alat. <tik> Petengnya gumiah dan, pengak oh, ebow musuhnya. Aduh, musik ini ranang creeper lah, tapi. Apa lo mah dos? Oh, pasti ada. Ya nah, yanglah, masa ada ada creeper nih? Kenapa? <tik> <tik> Sponer satu. <tik> <tik> What the fuck? Oh. Eh apa nih? Oh. Eh mati <laughs> Eh ternak eh, aduh Inventory bon dia hilang kan <laughs> Saat kala keep inventory dah eh Aduh eh eh eh hey. Keep inventory dah eh Anjing Bro, eh. Anjing emang <laughs> <laughs> Mati <laughs> kau Hahaha <laughs> <laughs> Hahaha itu <atchet> <hours> mati kau deh ada mati kau <mati> siap salah siap yang aja kamu tak jumpa saya, tak jumpa saya, eh? Di sini tu menjaga jadi. Eh, di sini jumpa. Di menjaga jadi ya. Ting. Wah tu lalu kecil. Tak jumpa saya, tak jumpa. Eh, topi. Hei, jangan terlalu. Hahaha. kaget. Eh, cuma Way about me <laughs> Walaupun apa ya? apa? nih, nih, Eh, gestak di bawah tanah Matinya nih, mati lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari Terus ilamat terus skeleton nih. Wah. Right, hmm. Gitu apa? Gitu pembunuhan. Sesek di race gimana